Luar biasa kita mendapatkan cidukan vitamin manja malam hari ini di Surabaya Para sahabat, ya, Lesti dan kakak Bilar ini lagi makan bareng juraga 99 nih sambil nge-vlog Masya Allah Bumil cantik selalu membuat kita semakin bahagia dan bangga Mudah-mudahan dedek Lesti diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, amin, ya biarubal alamin kita lihat juga persahabat ya Guga berikutnya Ada kakak Bilar tuh Yang lagi makan juga persahabat ya Masya Allah banget kita salah sama kalimat caption yang dituliskan Ngenjim gak pernah Makan gak terkontrol Kata kakak Bilar ya Semakin melebar aja tuh badan Ternyata malam ini makannya makan seafood ya Masya Allah Mudah-mudahan berkah selalu untuk idola kita Dan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran Amin Ya Rabbal Alamin Unggahan ini, momen ini diunggah kembali Atau di repost kembali oleh Hakan Leslar Anskorsti Ada kalimat ketsen juga yang dituliskan Apa daya diriku yang alergi ke piting Katanya tuh, duh Gak bisa makan bareng Leslar dong <laughs> Cute banget ya, mudah-mudahan saja Kita tetap selalu kompak Dan selalu solid, selalu mendoakan yang terbaik Untuk Lesli dan Kakak Pilar Berikutnya juga para sahabat kita lihat di sini uh, sebelumnya ada unggahan dari kak Sandi Pernama Sari yang memposting sebuah momen luar biasa ketika di ruangan laboratorium. Sahabat dia ya, di pabrik MS Glow, kakak Bilar dan dirilah sekejara tentu ikut menyaksikan masya Allah bumil cantik selalu kuat. Mudah-mudahan baby alnya juga diberikan kekuatan dan kesehatan. Kita tahu sama tentunya dibanjiri komentaran postingan tersebut, komentar dibanjiri oleh para fans Leslar ya. Ada akun Rosan School 24 mengatakan beli ah siapa atau beruntung dapat tantangan Leslar katanya. Tuh, wow. Kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Leslar Kendari Kasang 1 Masya Allah kesayangan memang leslar dikeliling orang-orang baik dan hebat Semoga Bapak Bilar, Rizky Bilar, Bunda Baby LSD Kejuara bisa seperti mereka Amin ya Allah Mudah-mudahan bersahabat ya kakak dari LSD Mempunyai pabrik sendiri juga Amin Dan selanjutnya kita lihat juga nih Wow kita nggak bisa mau on soal Postingan tidak melalui si sore sahabat ya, sambil Tentunya mereka genggam tangan Dan ada kalimat yang sangat luar biasa Captionnya membuat kita semakin bahagia Sebentar lagi bertiga love Rizky Bilar dulu Masya Allah banget Pak sahabat. ya, bentar lagi bertiga Terus berempat, 4 ber 6 Dan tentunya seterusnya deh Kata oleh si Bilar Galeri Underscore Masya Allah, cute banget ya, mudah-mudahan saja untuk persalinan dedek Lesti diberikan kelancaran Amin dan untuk selanjutnya kita lihat juga nih momen yang tak pernah kita lupakan ketika di jet pribadi milik Juragan 99 atau Mas Gilang momen cute tertangkap kamera nih Kakak bilang lagi cium dedek Lesti ya dengan mancew banget ini membuktikan bahwa tentu yang sangat tulus dari seorang Rizky Bilar Selalu di Tentunya terlihatkan Yang mana membuat kita semakin Bangga Wow Luar biasa bangga persahabat ya. Pokoknya bahagia selalu Ketika melihat keharmonisan Kromatisan, keuan Serta kekiutan dari Lesti Dan Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat Yang sebelumnya, Kakak Bilar juga mengunggah Sebuah postingan foto cute Dan keren banget persahabat ya di sini banyak sekali komentar yang diberikan dari para sahabat. Ada TV Putri Karlina juga berkomentar, "Kece banget, Bang. Mantap. Wow, luar biasa banget nih TV Putri Karlina adalah salah satu ketua Leslor Pusat yang selalu sayang yang selalu mensupport Lesti dan Bilar." Ada juga komentar lain para sahabat dari Bang Basuki Serojo atau Kobas Mengatakan, "Keren Kakak Bengis katanya tuh. Wow. Seneng banget bersahabat ya." Mudah-mudahan banyak orang-orang baik dan orang-orang hebat yang selalu mendukung Idalah kesayangan kita Untuk berikutnya juga ada unggahan spesial banget ya Dari Bang Aril yang mana Bang Aril foto bareng pop dance nih Wow, Alhamdulillah persahabat ya Akhirnya kumpul kembali satu tim Mudah-mudahan saja syuting cahil nanti diberikan kemudahan Dan semuanya berjalan dengan lancar dan jangan lupa juga untuk besok hari Minggu standby terus di Antv, persahabat, jumpa sore, jangan sampai terlewat, jangan sampai ketinggalan untuk selalu menyaksikan karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment. untuk berikutnya juga persahabat perhatikan di sini ada sebuah momen cute yang tentu membuat kita semakin bangga dan bahagia, masya Allah kita salvox banget sama. Dua mas-mas di belakang persahabat Ya ekspresinya tuh Wow ketika melihat kekiutan Keromantisan dari Lesti dan Bilar Kita lihat nih diunggah kembali Oleh akun sahabat Leslar Taiwan Kalimat caption yang dituliskan Si masnya mewakili ekspresi gue Makasih lo mas udah diwakilkan Katanya tuh masya Allah banget yang ekspresinya Membuat kita semakin ketawa bahagia anjir Saking tentunya melihat kekiutan dan keromantisan makin gak fokus aja bersahabat yang Luar biasa mudah-mudahan selalu banyak orang-orang yang baik Selalu mendoakan juga yang terbaik untuk dede dan kakak pilar Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh